Untuk tersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan kepada seorang aris. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang aris di bulan Februari tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang aris di bulan Februari tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang aris di bulan Februari tahun 2021.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 Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak Aries di bulan Februari tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya Untuk kesehatan seorang Aries di bulan Februari adalah Nine of Swords ataupun 9 pedang. Secara umum Nine of Swords itu merasa terbebani di dalam suatu pikiran yang berdampak negatif kepada kesehatannya dan di sini juga bisa dikategorikan kesehatan menurun dikarenakan kurang tidur ataupun istirahat yang kurang dan di sini juga bisa digambarkan bahwasanya kesehatan yang menurun dikarenakan masa lalu yang sedang ia ingat di saat ini jadi di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang Aris di bulan Februari tahun 2021 kesehatannya mengalami penurunan yang dimana di sini ada tiga faktor. Yang pertama seorang aris kurang istirahat, seorang Arus mendapat beban pikiran dan yang ketiga adalah mengingat masa lalu yang datang di saat ini, sehingga di waktu malam ia akan susah tidur dan mendapatkan beban pikiran serta ia akan selalu memikirkan masa lalu yang dialaminya dan yang datang di saat ini. Dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle. Secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan ada dua prediksi. Yang pertama, seorang Aris mendapatkan beban pikiran yang dikarenakan oleh masa lalu yang ia ingat, yang dimana masa lalu itu tentang hubungan asmara dengan seorang pasangan Aris sendiri. Dan yang kedua adalah seorang Aris dibantu serta dimotivasi oleh seorang pasangan untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus move on dari masa lalu dan mendapatkan istirahat yang cukup yang berdampak positif kepada kesehatannya. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Hero Secara umum, The Hero Pen itu diartikan ada di setiap tokoh agama orang yang taat, orang yang disiplin, orang yang berpengaruh dan orang yang mensupport serta mendukung di dalam kehidupan. Dan jika kartu The Hero kita gabungkan dengan kesehatan seorang Aris di sini menggambarkan sosok seorang pasangan merupakan sosok seseorang yang berpengaruh kepada kesehatan seorang Aris di bulan Februari tahun 2021, yang dimana di sini seorang pasangan mendukung mensupport seorang Aris untuk bangkit lagi dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi. Dan di sini juga bisa dikategorikan seorang pasangan merupakan sosok seseorang yang ia ingat di masa lalunya yang membuat dirinya mendapatkan beban pikiran di bulan Februari tahun 2021. Dan untuk kartu keuangan seorang Aris adalah Four of tackle ataupun Empat Koin. Secara umum Four of itu diartikan keseimbangan zona nyaman, zona stabil dan zona aman. Dan di sini ingin mengambilkan satu langkah yang dimana untuk memperjuangkan serta meningkatkan keuangan. Jadi di sini menggambarkan untuk keuangan seorang Aris di bulan Februari tahun 2021 keuangannya berada di zona nyaman, zona stabil, zona keseimbangan yang dan di sini seorang Aris ingin mengambil satu langkah untuk meningkatkan serta memperjuangkan kembali keuangannya agar lebih bagus lagi. Dan di sini dua koin berada di telapak kaki itu menandakan setiap langkah yang digunakan oleh seorang Aris dalam terdah tidak lain untuk meningkatkan keuangan di bulan Februari Tahun 2021 dan satu koin itu berada di genggaman mengartikan apapun yang dikerjakan oleh seorang aris di bulan Februari Tahun 2021 akan membuahkan hasil yang maksimal dan berbuah manis kepada keuangannya dan satu koin berada di kepala apapun yang dipikirkan ide yang dipikirkan oleh seorang aris dalam kategori dan pekerjaan akan membuatkan hasil yang sangat bagus dan menunjang keuangannya lebih bagus di bulan Februari Tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Kenaik of Cup secara umum Kenaik of itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan keuangan seorang Aris berada di zona nyaman zona stabil dan zona aman yang dimana seorang Aris ingin mengambil satu langkah dan di sini seorang sahabat pasangan serta rekan seorang Aris akan mendukung serta mensupport Aris untuk berjuang mendapatkan keuangan yang lebih bagus di bulan Februari tahun 2021 dan jika kartu The European kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Aris di sini menggambarkan Sosok seorang pasangan, sahabat, ataupun rekan-rekan seorang Aris Sangatlah sosok yang sangat berpengaruh kepada seorang Aris Untuk lebih fokus lagi, lebih giat lagi, memperjuangkan serta mendapatkan keuangan yang lebih bagus di bulan Februari tahun 2021 Dan untuk kartu-kartu keuangan seorang Aris adalah 5 of 1 ataupun 5 tongkat Secara umum, five of one itu diartikan mendapatkan karir pekerjaan dengan cara berpartner ataupun kerjasama serta di sini mendapatkan sebuah peningkatan karir di bulan Februari tahun 2021, dan di sini juga bisa dikategorikan mendapatkan banyak pekerjaan di bulan Februari tahun 2021. Dan untuk karir pekerjaan seorang aris di sini menggambarkan ada tiga prediksi. Yang pertama, seorang aris melakukan kerjasama dengan orang lain yang dimana tujuannya untuk meningkatkan kehidupan, meningkatkan keuangan serta meningkatkan karir di bulan Februari tahun 2021. Dan yang kedua di sini menggambarkan seorang aris akan meningkatkan ataupun mendapatkan sebuah rekomendasi untuk menaiki jabatan di bulan Februari tahun 2021. Dan di sini juga bisa dikategorikan bahwasanya seorang aris akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak di bulan Februari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 dan di sini menggambarkan seorang aris mendapatkan peningkatan karir di bulan Februari tahun 2021, yang dimana di sini seorang aris mendapatkan dorongan dan masukan serta support dari seorang pasangan aris sendiri, dan yang kedua di sini mendapatkan support energi dari orang tua aris sendiri. Dan jika kartu dehirupan kita gabungkan dengan kartu karir pekerjaan seorang aris di sini menggambarkan Sosok seorang pasangan, sosok seorang orang tua sangatlah berpengaruh kepada seorang Aris agar lebih fokus dan lebih giat untuk meningkatkan karir dan mendapatkan kehidupan yang lebih bagus serta ia akan lebih disiplin di dalam pekerjaan Nah di sini tujuan seorang Aris merupakan bisa dikatakan membahagiakan seorang orang tua dan membahagiakan pasangan Aris sendiri Nah untuk kartu hubungan asmaranya adalah Ten of kap ataupun 10 piala secara umum tenor cup itu diartikan kita bisa membangun keluarga yang bahagia mendapatkan kebahagiaan dalam kategori hubungan asmara dan mendapatkan kesempurnaan di dalam kehidupan yang dimana disini dikategorikan mendapatkan keturunan dan disini menggambarkan untuk hubungan asmara seorang Aris di bulan Februari tahun 2021 hubungan asmaranya mendapatkan sebuah kategori kebahagiaan keharmonisan yang dimana sini seorang pasangan telah mendukung seorang aris dalam kategori kesehatan, di dalam kategori keuangan, kehidupan, dan pekerjaan, dan di sini juga bisa diprediksikan seorang aris berjuang di dalam kehidupan uhum. untuk membahagiakan keluarga, orang tua, dan mempelagiakan seorang pasangan aris yang berdampak positif, serta seorang pasangan akan memberikan respon positif kepada seorang aris. Dan disini juga bisa diprediksikan bahwasanya di bulan Februari tahun 2021 Seorang Aris akan mendapatkan Kebahagiaan yang dimana di sini Seorang Aris akan mendapatkan keturunan Dan untuk support energinya adalah Kenaik offshore Secara umum Kenaik offshore itu diartikan seseorang Yang usianya di bawah 30 tahun Ataupun yang sudah dewasa Dan disini menggambarkan hubungan Semana seorang Aris bersama seorang pasangan Di bulan Februari tahun 2021 Mendapatkan peningkatan yang dimana di kategori ini kebahagiaan harmonisan ia dapatkan dan di sini seorang sahabat ataupun seorang pasangan bersama seorang aris saling mendukung di dalam kehidupan dan di sini juga bisa diprediksikan bahwasanya seorang aris akan mendapatkan keturunan yang dimana di sini seorang pasangan bersama seorang aris akan mendapatkan kebahagiaan dan jika kartu di Eropa kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang aris di sini menggambarkan sosok seorang pasangan dan sosok seorang aris sangatlah saling bergantung dan sangatlah saling pengertian di bulan Februari tahun 2021. Yang dimana di sini tujuan mereka adalah untuk mendapatkan keharmonisan serta kebahagiaan hubungan asmara. Dan di sini juga menggambarkan bahwasanya sosok seorang anak merupakan sosok seseorang yang berpengaruh yang bisa membahagiakan seorang Aris dan membahagiakan seorang pasangan di bulan Februari tahun 2021. Dan untuk angka keberuntungan seorang Aris di bulan Februari itu ada di angka 9